istilah istirahat di Tenggalek itu orang sering menyebut mendil, gitu itu istirahat. Gitu. Apa? Mendil. Men mendil. itu istirahat. Mendil. Saya tadi dengan Bu Nur dan Bumuria mendil di hotel. Oh ya. Assalamualaikum Ikan. Waalaikumsalam Pak Jalan. Masalah Muslim toh, mm -mm, Muslimah. Apa kabar, how are you? Wah... Saya sangat baik Pak Dalang, I'm very happy today. oh Very, very happy today. Yes, and you? And so do I. Oh, ah. good. Good, good. I love Tenggalek Yes, I love yes. Tenggalek please. Uh, Great to... Uh, city Tenggalek and... Bupati Trenggalek Pak Mulyadi, please okay. Pakai bahasa Inggris dulu, nanti yang menerjemahkan bahasa Indonesia saya Oke, okay, good evening Pak Mulyadi, thank you so much for having uh, me and Pak Ento and all of our friends here this evening mi mi pangsit gue loh. jadi mi. Ya, mi gue aku Bukan, ee, uh -uh, mi itu saya yeah. Uh, and we're very happy to be here and we hope that uh, our performance in Tranggalec yeah. uh, Brings your city, many blessings and, and good things for yes. everybody oh, betul. Mm. Paham Pak Dalang? Orang Ayo Megan, kamu itu sebetulnya, itu uh -huh. ketika apa Di Indonesia ini kamu termasuk Londos, ora kanggo apa orang Amerika ini kok berini-berini Londo Orakang? Oh maksudnya saya tidak dipakai di sana? Iya. Oh dipakai? Dipakai ya? Iya yeah. Kamu Amerikanya itu alamatnya RT berapa, RW berapa, desa mana? Eh Pak Dalang, di sana tidak ada RT RW. Oh demenan bebas ya, nggak ada orang digrebek? Apa itu demenan bebas? Demenan itu making love. Oh. Wow, oh, <tuh> modar. <sehi. tuh> Bukan begitu. Di sana, sistemnya beda, Pak. Oh, Dalamnya, sistemnya apa? Jadi, ada kota, mm -hmm. terus ada nama jalan, oh, iya. terus ada nomor rumah. Sudah, hanya itu ya. Iya, kamu di sini sudah lama, Megan? sudah dua tahun, tapi termasuk kamu cerdas banget, loh. Ya, bahasa Indonesia, kamu hampir mirip sempurna, loh. Apa iya? Iya, <gasps> Hah, makasih. Oh, iya, kok ngajak oh, Ayo. Hah, ah, ah. Pas kenapa? Kalingan ini, ah, ah, yes. <tuh> Aduh, aku telah menang bluetooth. Ya. Mekan bisa belajar bahasa uh, Indonesia juga karena apa? Karena memang butuh juga ya? Uh, maksudnya kenapa saya belajar bahasa Indonesia? Untuk komunikasi di Indonesia kan? Iya kan sangat butuh. Iya butuh. Kamu hmm. juga belajar di mana nembangnya ini? Saya belajar, uh, kemarin saya belajar di isi Surakarta ISI eh, Surakarta sudah selesai hmm, Sudah oh, Terus? Terus sekarang saya les privat dengan Nyi Cendani Laras Wah, luar biasa Tapi boso Jawa ini pun sambungannya mau dereng, penyaringan Oh, dereng, Pak Dalam Iya Atau satus, boso Jawa ini kok benten-benten lho, Mbak Mekan Apa iya? Beda-beda Ngontongin Soloan, Jogja, ini ternggalekan, ini benten-benten Oh Marami, di Trenggalek ada juga Oke mulanya panjenengan ini kok Kedah adaptasi hmm. Menyesuaikan dengan bahasa-bahasa Ideolek yang ada di Jawa Oh betul-betul Jadi nah. di Trenggalek ada bahasa sendiri Ada, contohnya istirahat Itu Trenggalek Ono ya dewe Istirahat di Trenggalek itu apa? istirahat Istilah istirahat di Trenggalek itu Orang sering menyebut Mendil, itu, itu istirahat Apa? Mendil Men Mentil. mentil itu istirahat mentil saya tadi dengan Bu Nur dan Bu Murya mentil di hotel oh iya Terus. dan Pak Dalang juga mentil di sini mentil kan? juga saya saya malah tiga kali sehari mentil ya kan sebagai Bupati mentilnya pasti kurang ya oh, Iya bener. betul mentilnya kurang Orang Trenggalek senang sekali ya saya belajar bahasa sini. Iya. Ketawa semua. Ketawa semua. Iya. Alhamdulillah. Dia juga ngomong bahwa... sinden Amerika ini jebulannya pekok, gitu. Apa itu pekok? Pekok itu cerdas. Itu pekok. Saya pekok? Iya. Oh, makasih banyak. Iya. Tapi anu Pak Dalang. Iya. Jeningan juga sangat pekok sekali mati ya, <tuk> <tuk> hmm, hmm, hmm. Oh, ya ya gue bulan ewang pekok, hmm, ya, iya yogo yogo <tuk> juga pekok, hati-hati oh, <tuk> <banget. tuk> juga uh, Mbak Mekan tadi makan ya, makan di sini juga hati-hati loh di sini uh, mau ada bendungan, di sana ada pelabuhan, juga ada ada pelabuhan dagang juga di sini di Tenggalek ya. Oh iya. Yeah. Hmm, makanya ini nanti Pak Bupati akan mengutus mungkin ya, akan mengutus wakilnya menjadi bupati untuk melanjutkan program-programnya Bapak Bupati Trenggalek untuk oh. diteruskan karena itu program yang akan mensejahterakan masyarakat Trenggalek dan mampu bersaing dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Wah, luar Jadi, biasa. Nah. Semoga sukses semuanya. Ya, makanya Mbak Mekan kalau mau pesan makanan di warung hati-hati. Mm -hmm. Ada isti ada istilah program khusus. Oh. ikan ikan cara terenggalek itu ada sendiri oh tadi saya makan ikan di hotel itu Iya ikan mm -hmm. itu kalau di sini itu silit itu itu ikan gitu loh silit silit oh dari seafood? dari siput betul, oh, betul betul betul itu silid. khusus ikan hmm. saya makan silit itu besar sekali silitnya di mana di hotel yang kita mentil tadi itu, oh ya, silatnya ya, ya. besar, ada saus coklatnya, ya. enak, Iya betul panas apa pedes sekali. Silit. Nah, itu ya. kalau pedes berarti kalau silat dimasak pedet, uh -huh. itu namanya. Kalau itu kan ada capcay gitu ya, pakai uh -huh. uh, itu namanya dibumbu tai, gitu, itu Di itu bumbu ya. tai Iya itu bagus enak sekali tai, pakai i i bukan silit. e. Tahi. Iya, silet bumbu thai, itu enak sekali. Iya hmm, ya. Dan di di Trenggalek memang itu khas Trenggalek tainya. Betul, betul oh. Trenggalek. Iya, tahi tainya luar biasa memang. Ya, uh. hmm. Saya kenyang sekali habis betul. makan silet di sini. Iya, betul. Hmm. Itu kata kata uh, orang dokter kalau mm -hmm. anak kecil. Makan banyak silet ya. akan menjadi pekok oh, ya, karena betul. mengandung hmm. omega 3 silet itu. Betul, ya betul. Bagus untuk otak kita. Ya, tiga memang yang keluar ya. dari silet itu memang tiga. Makanya ibu-ibu hmm. di Trenggalek anak-anak diberi silet terus, biar masa depan Trenggalek semakin pekok semakin bagus. Ya eh <celas> kurang ajar tenaner kayak ngajari iki pelawak ya iki semua kayak berguyur coba saya mau mencoba suara kamu ya ini ancaman dari panitia kalau kamu suaranya jelek uang harus kembali ancaman nih Oh no, itu buruk sekali. Buruk sekali, mm -mm. ya tidak terlalu cerdas ya. Mm. Iya, saya belum begitu pekok, tidak nah. seperti jenengan. Oh ya, kalau saya gimana? Iya, pekok luar biasa. Ya. Mm. Orang yang pekok nih medotong. Waktu kecil sering makan silet ya? Sering, sering sekali, mm. sampai sekarang masih. Oh iya jangan lupa mm. Pak Dalang Nggak. kan orang-orang pejabat kan Pak Dalang sudah bupati mm -mm. harus banyak mentil dan makan silit hmm. Astaghfirullahaladzim gendengi pun apa um, yang ada yang ada kreasi Satria Laras gimana? Oh ya saya suguhkan kending Mimpi. Oke okay. mimpi komposisi ya Oke ini komposisi mm. Satria Laras Iya tadi istirahatnya cukup Megan? Iya saya sudah mentil lumayan Oh ya terus hmm. Ada keinginan mendil bareng dengan saya? Kan tadi sudah tapi kurang. Oh, nanti mentil hmm. lagi ya. Oke. Okay. <laughs> <Dan khawatir. suk> Ada bahasa yang serupa. Apa? Namanya pentil. Pentil. Pentil itu berarti mangga yang kecil itu pentil gitu. Oh kecil itu mendil mangga muda mangga muda itu pendil seperti dirujakan itu iya betul Wah, bisa rujakan ya, ya monggo dibun bawa nih hati-hati loh <gulau> <gulau> <gulau> weh penontonnya rusakakan cangkem ngomong sana <gulau> <gulau> Pak dalang ya apa itu cangkem cangkem itu kromoinggil nah, itu cangkem kromoinggil oh. Mereka cangkem ke saya? Iya, yeah, iya yeah, betul Oh, terima kasih Terima kasih Mudah-mudahan <laughs> saya bisa cangkem ke Jenengah Iya, yeah, betul yeah. <laughs>